sore menu spesial hari ini gurami bakar bumbu asam manis sama asam pedas silahkan kalau kita jalan-jalan ke Boyolali pertama kita cari udara segar dulu kita main di selo park Boyolali pas makan siang kita turun kita diumbul oh, okay. terlatar habis itu kita pesen menu spesial ayam pedas terlatar kita sudah di TKP, kita mau cari tempat dulu yang nyaman karena kita keluarga besar Oke, kita udah nyampe turman minat indah hmm. nah, layar layar Bu nyaman menune nggih Pesannya di sini Pesannya di sini Pesannya di sini Ayo jalan-jalan dulu aja jalan-jalan dulu kita lihat ikan Ayo oh, hey, eh, kita pilih-pilih-pilih-pilih. foto makan latar silakan memilih. Pak Iwi, arep milah nasi Aduh, Mbah Kakung nasi, nasi putih iki. E, nasi Silakan memilih. Pilih semaunya. langsung bayar sekalian mm -hmm. ya mbak ya. Oh. ntar masukin youtube nggak apa-apa ya mbak. Sekalian promosi mungkin. Nah, ya. nah, tempe Kok manganmu ngirit nah, tempe. ya roka no. naik kelapa, apa, kelapa apa? Nganu, sirup. Apa kelapa, okay. kelapa muda pakai ngano sih pakai kelapa utuh apa oh, yang 16 cm. Aster, Aster. Aster, 16 oyes ki Halo. Aduh. Hadah. Cet. Ini Kenyang. Eh, Jalan-jalan kita, Pak. Bismillah, hai. Hai, hai, mas apa hai. kita sudah datang, gih, gih, banget bauti minumnya jus jambu gitu tambah kacang, lalu cukup teh manis aku lagu udah bertengge seloyok dungu wow. mm -mm. oke okay, udah datang guys tapi sebelumnya ini Saya isi anu, kesenaniok. mau, Serta keberkahan dari monggo monggo, berdoa, keluarga besar berterasi, paling sehat, mungkin umur panjang, mungkin tambah masalah apa mungkin sehingga boleh tambah sedikit saya tambah sahari, tambah Bilal, ini saya ini di Amin, Amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah berdoa. Silahkan monggo dinikmati ya tuh. Guys. Wis kok dikedhi ngene kok. Karok kok sampeyan, Pak. Jadi Oh anak e Bapak. Kae mau ndi tak seleki bisa bunuh mulu sikok itu wae terus. Iyo. Oke Kak Dewi. Monggo. Sa Sasake di nyohthi. Thank you Baron. Iki mpok Pak. Daginge tok. silakan dinikmati Mbah Kung. Mutar-mutar Mbah Kusen. Yo. <laughs> silakan dinikmati Mbah Kung. Mbah Nia mangan wis Silakan dinikmati Pak Dironi arep bedena. Silakan dinikmati Pak Dinawaruddin Nur. Ya, ya. Om andung. <laughs> ya, winter, Pak, bener Video <laughs> <Itio, Om Andung. tuh> <tuh> ya. Kekmat banget, guys. Murah meriah ya lo. Saya keluarga ya lo. Gimana Kak Lian, rasanya? eh <Res> polos banget <SILENC ceux -vially>. oke okay, kita udah makan makan udah kenyang semuanya semoga lain waktu kita masih bisa berkumpul lagi makan enak eh okay, makan gede nora ora makan gede lagi bermain main <Geladiy Golden Jonah> nggak ono sih kecegur, nggak nyentuh. nggak ono. jadi nggak lupa mabernya di rumah makan omoi raketok. mina telatar indah boyolali. lokasinya di kawasan telatar. rasanya gimana mak? mantap. ada. <guluh> murah meriah, nikmat, mantap. oke nanti kita dilanjut lagi jangan lupa di subscribe yang belum subscribe like dan komen ya Bu makasih ya Bu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini perjalanan yang sudah selesai sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya